Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman lu tau nggak manusia yang paling baik Hah? yang kata nabi paling baik apa Khairukum man manta alam al walama sebaik-baik diantara kalian itu yang belajar Alquran dan yang mengajarkannya Waduh saya udah tua nggak bisa ngajarin al Quran saya juga nggak bisa nih belajar al Quran nah mendingan lu sediain al Quran buat orang yang belajar dan yang mengajar melalui Bwa badan wakaf Alquran quran saya mendukung BWA Takbir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh